mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di depan anak-anak jangan meluak menyampaikan kata-kata yang tidak layak depan anak-anak ketika suami anda mengatakan begitu anda wajib tegur dia bahwa banyak anak-anak itu runtuh jiwanya menjadi anak yang lemah karena yang meruntuhkan yang melemahkan adalah orang tuanya sendiri saya sudah keliling ke sekolah-sekolah di Cirebon karena saya tahun sekitar tahun 2013 Saya mendirikan sekolah keliling Sekolah-sekolah di Cirebon saya keliling Dan saya ambil sampel, percontohan Dari survei yang saya lakukan, dari penelitian yang saya lakukan 70% anak-anak kita kehilangan kepercayaan diri Kenapa kehilangan menjadi Satu, di rumah nggak di, di, diberi kepercayaan anak-anak itu Dibodoh-bodoh oleh orang tuanya Dianggap tidak mampu, dianggap lemah di sekolah sama gurunya, sama gurunya. dihajar juga dikit-dikit dihukum suruh majulah suruh inilah suruh itu Tidak pernah diapresiasi anak-anak ini bukan pendidikan Islam Anda belajar Islam dari mana itu Rasulullah tidak pernah menganiaya anaknya selalu memberi semangat lihat siti Fatima melahirkan anak seperti saya di Hasan Saidina Husin, pemberani. karena apa? karena rasa percaya dirinya dibangun oleh ibunya dibangun oleh ayahnya lah ini anak kita di rumah dilemahkan, di sekolah dilemahkan, lalu kita katakan oh kamu nakal kamu dasar anak ini dasar." Oh, waduh kita yang salah mendidik anak-anak itu, ada caranya ibu saya tidak berbicara dalam proses pendidikan anak ini sekedar contoh saja. Naam. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Jadi thaharah pentingnya kita menjaga thaharah, kebersihan. Ya jadi kebersihan pada level perbuatan. Saya, saya katakan tadi ini standarnya lebih tinggi dari sekedar fikih. Misalnya ibu-ibu beli pakaian, ibu tidak tahu bahwa pakaian itu haram. Secara fikih dipakai boleh atau tidak? Hah? Boleh. boleh? Boleh. Dia nggak tahu kok beli kepada seorang orang ini mencuri. Ibu pakai pakainya buat ngaji seperti ini. Karena tidak tahu. Karena nggak tahu kan? Tetapi menurut ahli makrifat pakaian itu berpengaruh kepada Ruh ibu. Akhirnya apa nanti? Kok saya kok sholat kok males. Ini kok ini. Kok mikirin apa? ya? Ada, ada ada orang kadang-kadang kok, kok perasaan gak enak. terus. Tapi gak jelas penyebabnya apa. Bisa jadi ada sesuatu yang kita pakai atau makanan yang kita konsumsi itu haram. Padahal kita kok gak merasa melakukan sebuah dosa kok. Nah ini kan ini jangan dikira, alam ini alam ini berdiri berdasarkan kesucian alam ini suci, bersih gak bisa anda melampaui batas, gak bisa kurang, harus pas anda kalau lihat pohon, lihat tumbuh-tumbuhan, seger tapi kalau anda kasih air banyak, mati juga dia kalau nggak disiram mati jadi harus pas dosis karena alam ini berdiri berdasarkan sebuah sistem dan sistem alam ini adalah sistem nizam toharoh sistem kebersihan kesucian. Dan alam tidak suka kepada kekotoran. Subhanallah Islam an-nadhafah minal iman itu luar biasa. Cuma selama ini kita enggak paham itu. Ya, kita enggak paham. Karena kebersihan badan dan Pakaian itu berpengaruh kepada ruh kita, kepada hati kita. Nah, ini standar tinggi ya. Secara fikih, maaf maaf, orang setelah berhubungan suami istri kemudian tidur dalam keadaan junub boleh atau tidak? Secara fikih, boleh. Iya boleh. Nah, ini standar tinggi bermasalah, itu akan bermasalah kepada ruh Anda, karena Anda berada dalam keadaan najis semakin lama dalam keadaan najis, ini ruh akan terkontaminasi karena itu ahli sulu mengatakan apa tidak boleh kita dalam kondisi apapun dalam keadaan najis mau turun salju udara dingin sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menghilangkan kenajisan itu ya mau pakai air anget pok ya walhasil segera najis itu harus dihilangkan karena ruh ini kalau berlama-lama dalam keadaan najis itu akan berpengaruh kepada hati kita Nah dan masih banyak karena waktunya nggak mungkin saya sebut jadi kebersihan itu bicara tentang kebersihan eh, tadi pada level apa perbuatan kebersihan atau dengan kata lain kebersihan pada level panca indera setelah badan dan pakaian panca indera berarti apa tangan kita mata kita kaki kita penciuman kita ini semua harus bersih nggak boleh najis terutama ini mulut kita yang terutama ini Allah Allah ini Ibu jaga lisannya, jangan ngomongin orang pikiran kita nanti ada level lebih tinggi lagi kebersihan pada level daya khayal kita khayalan kita, berbicara ini tentang prasangka ini sekarang dunia maya media masa medsos dipenuhi dengan kenajisan khayalan kenajisan prasangka buruk, ya, ini kenajisan di sini pikirannya najis. Padahal Islam mengatakan kalau saya lihat seseorang berjalan dengan satu orang perempuan, saya nggak boleh berburuk sangka mungkin istrinya, mungkin adiknya. Jadi saya harus cari pembenaran. Wah, jangan-jangan ini. Jangan -jangan Anunya, ini, ini pacarnya, ini yang, oh. jadi cara untuk kita supaya berpikir positif itu selalu berpikir, lawan yang berpikir negatif itu dengan kebalikannya kalau kita menyangka dia mengambil orang eh, dia bukan mengambil itu, punyanya dia sendiri atau mungkin dia sudah dapat izin cari, cari pembenaran terus gak boleh berpikir negatif berarti kita kita tidak najis pikiran kita dan kita akan ngeri, saya kasih contoh ya, bagaimana kenajisan yang terjadi di apa namanya yang terjadi di sekitar kita ini, dan apa yang terjadi sekarang ya merupakan perwujudan daripada kondisi ahli neraka ya coba dicatat surat abasa ayat 34 sampai 37 yauma bismillahirahmanirrahim yauma yaqirrul maru min ahi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mrin minhum yauma idin sya'nun yurni ini ayat ini bercerita tentang orang-orang ahli neraka gimana sifatnya mereka lari dari orang-orang dekatnya dari orang-orang yang secara dohir punya hubungan biologis dengan mereka keluarga mereka yang pertama dia lari dari saudaranya sendiri Nih lihat lari dari saudaranya sendiri kemudian apa Lari dari ibu bapaknya sendiri lebih tinggi hubungannya. Tadi yang saudara ini, sekarang ibu bapaknya lebih tinggi hubungan kekerabatannya. Kemudian lari dari siapa? Lebih tinggi lagi dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Ini sifat penduduk neraka. Pertanyaannya, apakah ini sudah terjadi sekarang atau tidak? Sekarang terjadi atau tidak? Berarti sebetulnya dunia adalah miniatur daripada akhirat. jahanam itu sekarang terjadi di sini. Surga juga terjadi di sini. Karena itu ibu-ibu, kalau anda ciri, kalau sampean ngaji itu jempolan, ada manfaatnya ngaji itu, orang kalau belajar agama hatinya tambah bersih. Tambah dekat dengan Allah dan tidak punya musuh dengan siapapun, berarti masuk ilmu itu. Tapi kalau sudah belajar agama, belajar Islam, kok mendengki, masih musuhan sama orang, membenci orang, berprasangka buruk, berarti Anda keliru belajar agama ini. Apa manfaatnya? Berarti Anda mempelajari Islam, mempelajari agama dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Ya, karena agama itu mengajarkan cinta, mengajarkan kasih sayang. Anda harus baik sama sesama saudara, Anda harus baik sama sesama tetangga. Nggak boleh dengki sama orang, nggak boleh hasut sama orang. lah ini sama saudara berantem, sama saudara ribut itu tadi saring lari kok. Kelihatan tinggal di satu atap satu rumah, tetapi masing-masing hatinya yang satu terlalu. ke barat, yang satu ke timur, yang tidak bersatu. bersatu. Kelihatan tinggal di satu rumah, tetapi masing-masing punya pikiran yang berbeda. Gak pernah mangan ya, makan gak makan, kumpul gak masing-masing. Iya. -masing. Masing -masing. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Ya. Ini sifat-sifat orang yang hatinya berpisah. Ya nanti. Karena tidak ada sentuhan ilmu makrifat, ya, Seperti ini terjadi. jami'an wa buhum Kamu kira mereka itu satu, tapi hatinya berpisah berjauh-jauhan orang kalau cinta itu pingin dekat berhadapan-hadapan tapi orang kalau nggak suka saling menjauh, begitu ngeliat langsung ngeles muka, buang muka karena kan nggak suka nggak seneng, tapi kalau seneng kepinginnya kan ngeliat mukanya terus pengen berdekatan terus Itu kalau kita cinta kepada Allah, kita ingin selalu ingat Allah mau di pasar, mau apa, ingat bukan berarti harus la ila illallah subhanallah, enggak. hati kita selalu tertuju kepada Allah meskipun kita bisa jadi dagang di pasar meskipun kita bisa jadi pergi kemana, ke toko kemana tapi hati kita, ruh kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita jadi pedagang, kita enggak ngurangi timbangan kalau kita mau jual sesuatu, kita jujur, oh ini Barangnya enggak bagus ya, kalau tapi kalau suka ya mangga. Ini ada lubangnya, kita sebut cacatnya. Enggak takut kita enggak laku, enggak, mengasihi rezeki Allah kok. Nah, dengan kejujuran. Suatu kali Rasulullah masuk ke pasar, kemudian ada sahabat dagang, buah-buahan, kemudian buah-buahnya dipajang begitu. Dipegang oleh Rasulullah, buahnya basah. Ditimbang sama kata Rasulullah, kamu timbang buah yang bahasa ini sama dengan buah yang buah yang normal. iya ya Rasulullah. Rasulullah langsung marah di situ. <tuh> Mana Rosana? Kalaisa minna. Barangsiapa yang menipu bukan termasuk dari umatku. Jadi pedagang yang culas, pedagang yang tidak jujur tidak berhak untuk mengaku umatnya Nabi. Jadi kalau ini buah basah, jangan ditimbang seperti buah yang normal, tidak diakui oleh umat Nabi. Jadi nggak gampang ajaran Islam ini harus diamalkan. Ya. Kemudian Al-Quran ketika menyifati ahli surga, apa kata Al-Qur'an? Yata'awroful Surat Yunus ayat 45. Mereka saling kenalan, saling ingin kenal, saling berkenalan. ya Surat Yunus ayat 45. Biasanya orang kalau suka, kalau cinta dasarnya pingin tahu, ya kan? Oh, ini rumahnya di mana? Sampai misalnya lihat gini. Karena itu awal termasuk awal perjalanan atau naisaburi. Itu termasuk pendongeng Sufi yang bagus. Dia menyebutkan bahwa dia menyebutkan tujuh jalan cinta menuju Allah. Saya nggak akan jelaskan cuma saya sebut satu dua poin saja. Pertama perjalanan pertama menuju Allah itu kata dia orang melewati lembah Talab pencarian. Setelah lembah Talab setelah pencarian lembah berikutnya adalah apa Isik cinta baru makrifat. Pengetahuan itu setelah cinta. Maksudnya begini contohnya. Ketika misalnya ibu jalan di suatu jalan, kemudian ada lihat orang miskin, pemulung misalnya, kelihatan orang ini miskin, kelihatan dia lagi korek-korek sampah nyari makanan gitu ya. Ibu tersentuh. Kemudian ibu ikuti si pemulung ini di mana rumahnya. Sampai kemudian ketemu Tahu rumahnya, oh ternyata dia punya anak empat wah oh dia makan nasi satu bungkus Satu telur dibagi untuk anak empat Langsung ibu tersentuh ah, Berarti apa? Ibu mau menolong dia Kenapa? Dasarnya pertama adalah cinta Padahal ibu gak kenal dulu Cinta dulu, seneng Siapa ini? Ya tadi, kasihan itu ya cinta itu Sayang tadi itu Ini pentingnya sayang, cinta ini Dasar agama itu cinta jadi ya, tadi ibu, karena dasarnya cinta kepada orang ini, ibu ngikuti, ingin tahu rumahnya di mana, anaknya berapa, baru timbul keinginan untuk menolong dia. Karena itu betul kata-kata perjalanan menuju Allah, pertama itu pencarian, ini bagian daripada pencarian, belajar seperti ini. Yang kedua adalah cinta, baru timbul makrifat pengetahuan. Karena cinta ingin tahu tentang kondisi orang itu, kita akhirnya tahu. Nah ini pentingnya kita mempelajari agama berdasarkan cinta. Nah. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 47. Al-Hijr ayat 47, Allah mengatakan wanazak nama fi sudurih menegilin ekwanan ala surren mutaqabilin. Salah satu ciri penduduk surga adalah apa? Dihilangkan dari hati mereka, real seluruh sifat-sifat tercela dicabut. Jadi, ini memberi sebuah pesan: ayat ini kita kalau belajar agama ya, sampai belajar sampai top, ya, belajar ke siapa saja. Tapi, kalau sampai masih membawa sifat-sifat tercela, ilmu itu akan menjadi hijab buat kita. Ilmu menjadi hijab dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Kalau kita betul-betul belajar agama, kita akan berhenti dari dosa. Kenapa? Ketika saya mengajarkan agama seperti ini Bicara tentang Allah SWT Kenapa nggak ada yang tertarik Karena terhijab Ilmu ini kalau orang paham Tentang ilmu seperti ini Orang akan berbondong-bondong Seperti orang lihat konser Siapa lagu siapa ini Karena dia merasa Dia merasa fly Dia merasa senang Dia merasa terpanggil Ini kesukaan saya Permisalannya seperti ini sebagai penutup ya, Kita lagi setengah tujuh. Ketika seorang anak, ya seorang anak hilang dari ibunya, anak ini apa yang terjadi kepada ini? Anak ini akan menangis, menangis. Tapi ketika didengarkan suara ibunya, apa yang terjadi? Dia diam dan bereaksi dia. Kemudian Ketika saya tunjukkan videonya, video ibunya Apa yang terjadi? Lebih senang lagi dia Kenapa? Karena dia merasa terhubung dengan suara ini Terhubung dengan gambar ini Sekarang kenapa pengajian-pengajian ini jarang diminati orang? Ini persoalannya Karena ini orang-orang kebanyakan kita terhijab kita padahal yang disampaikan adalah nama-nama Allah, yang disampaikan adalah cerita tentang wali-wali Allah, ya tentang sifat Allah wa Taala. Allah itu adalah sumber kita, asal kita. Tapi kenapa banyak orang tidak tertarik? Karena hatinya sudah terhijab, tidak merasa tersentuh, tidak merasa tersentuh, tidak terpanggil. Tidak terpanggil. Ya, tadi kenapa? Karena kebanyakan kenajisan tadi itu. Kemudian orang berburuk sangka. Ini siapa yang menyampaikan? Dari mana ini? Siapa? Kan? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Islam mengajarkan ambillah hikmah. Meskipun dari orang munafik. Ibu-ibu gak perlu kenal saya. Tapi lihat apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Masuk gak ke hati ibu-ibu? ya Sudah amalkan. Gak perlu kenal ini dari siapa, dari siapa? Lah. Ini menyampaikan apa? Ini adalah bahasa cinta Ini adalah kebenaran ya, Ikuti Laksa, Lakukan, laksanakan Tapi kita tadi Karena ada kenajisan dalam diri kita Kemudian kita berburuk sangka Akhirnya kita tidak mendapatkan Saripati ilmu yang mestinya kita cari Kita akhirnya terhijab Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan inayahnya kepada kita, ya. masih ada pertanyaan boleh? Oh ya saya tutup dulu ya sebelum nanti ditanya saya tutup dulu baru nanti kita tanya. Saya tutup dulu nanti baru saya kalau ada yang mau ditanya silakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita ajarkan dan yang paling penting saya ajarkan kepada ibu-ibu kalau minta doa, kita harus ubah doa kita ubah doa, bukan doa yang sudah biasa, minta ini, minta itu itu doanya anak kecil ya kita harus minta kepada Allah, ya Allah kamu adalah waliku antawali kamu adalah waliku Akhrij dulumat min kolbi. Keluarkan kegelapan-kegelapan dari hatiku ya Allah. Allah itu wali kita. Ini lu Kalau sudah kegelapan ini dikeluarkan dari kita, hati kita menjadi bening, hidup kita akan tenang. Urusan rezeki, urusan apa? Kalau kita sudah hati kita bersih, kata Allah apa? Bersihkan hatimu kamu. Jadilah orang yang bersih, rezekimu saya tanggung. Kamu tidak akan pernah ngemis sama orang, ada aja rezeki. nggak usah khawatir. Kenapa kita kesulitan mencari rezeki? Kenapa kita kesulitan kesulitan hidup ini? Karena kita berada dalam kekotoran. Orang yang bersih, hatinya bersih, nggak punya masalah dengan orang, Allah jamin hidupnya bahagia. Itu pasti. Nah, ini juga diajarkan kepada anak-anak jaga kebersihan, terutama kebersihan hati. Itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memberikan bimbingan hidayah kepada kita. Dan kita mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan wabah dan penyakit ini dicegah dari negeri kita khususnya di kota Cirebon ya mudah-mudahan diselamatkan semua dari bahaya dari segala penyakit. Allahumma anta syafi'an anta muafi isfina wa afina min jamil amrat dha'hiran wabatina naklamuha aulana naklamuha bijahi sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-kiram Wa alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh